Kalau di cingga giletuk mani bani rpengar sekarang Nopchi pakkura tari cek narip tari Rpengar hain <tellan> video kunyangnya Ya Longin jok Bimang di लेमों संग केप से Angkimna ya union mung ratinga mo konen minta ya mider asno tung ba salah deh harus mau bisa dia nanti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 Jadi kau <laughs> ini yang bon, gimana mula life aku buat sengaja lek saat-saat teror nampak nak terakhir di tempat aku. Hahaha. Ada mana, mana ada. Grab nak pasing job, ya, sengetnya. Mana cipurang ah? Penat pas तलक क्रश न ini adalah kacang masukan ratna Kerapnya ya Ini Sip lagi Sip cateninasi kini cat catenin ini paku to mix Cukup Cukup orang nyal yang nih ini kerap ditari, Pak. Pokoknya, dua blongin sana deh. Mangan, cari cabe blongin semua ini. Cacingnya jok. Tuh, mau satu cacingnya, Pak. Aru musik dong punya dia musik Indonesia nan. jok ya. Bimang tuljaba, chodum, ayo, <laughs> Eh. ya nampet hmm. cuk hmm. Hari dulu, cari dulu, bikin cepat lagi, <laughs> noh. Gym cepat, cepat kan? Maaf, udah nikmat, zamnya. Ini cara kekayaan. anak? Hah, apa? Pokoknya, emang gak gede. Bikin ya. mana? ya kepceko ini ya laras ya kisah tapi satu wa laras romo tua demo stop 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 apa yang ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml Ani, siapa senarai mana yang kau cai mana, mana, mai, nak pendong, demo. Dia selalu cakap nak rebut cuk, perakon.